Sebagai Ketua Adat Pembangsa Kota, Terima kasih kepada Bapak Dili Irawadi Yang telah ada peduli terhadap masyarakat Kota Yang kebetulan mungkin pada saat ini Ada rumah-rumah yang mengenal musibah termasuk Termasuk saya sendiri di dan, dan eh, Alhamdulillah eh, partisipasi dan perhatiannya Kepada Pak Dili Irawadi Ya, sebagai Ketua Adat eh, memakai juga yang e, lima mengenai masyarakat itu saya akan terima kasih yang bisa itu. dengan siapa namanya Pak? saya sendiri Pak Warsin Setiaman ketua adat sini ya? ketua adat, ketua adat di komunitas adat Kampung Utak ya, saya mengucapkan dan mengapresiasi bahwa hari ini adalah eh, anggota Dewan pusat yang pertama kali memberikan bantuan kepada dusun kami kami terima kasih dan kami salam untuk Bapak Diji Rawadi, saya ucapkan banyak terima kasih atas bantuannya dari saya. Mungkin saya hanya mengucapkan terima kasih saja, dan saya mohon maaf kepada para tamu yang di mana hari ini diwakili oleh rekan-rekan. Saya saya tidak bisa menjamin untuk hari ini yang layak. Saya hanya bisa mengucapkan terima kasih dan saya. Salam untuk Bapak Didi Irawadi dari warga masyarakat Dusun Kuta yang hari ini mendapatkan musibah. Terima kasih, Pak Didi, bantuan sudah kami terima. Insya Allah nanti akan, akan kami salurkan langsung kepada yang berhak. Kemudian mungkin dari saya. Ini desa apa, Pak? Ini desa Karang Paningal. dusunnya itu dusun kebetulan dusun adat Kampung Kuta. Semua penduduk di sini berapa orang, Pak, yang? Semua jumlah penduduk adalah 17 eh, 117 kakak dan 285 warga yang ada di Dusun Kuta ini. Kalau rumahnya sendiri berapa? Rumah hari ini yang kebakaran 5 rumah dan ditaksirkan kerugian 600 juta semuanya, Pak. Dari li, dari 5 rumah itu terindih. semuanya berapa rumah Pak disini, di sini Semua di sini yang korban itu 5 rumah. Kalau jumlah kakak di sini serat, mungkin buat uh, perwakilan ada dari Padihin, saya uh, mungkin dengan bisa ngasih doa, um, semoga oh ya, Pak. dengan menyebarkan pas itu pas ngelihat pas apa ya Pak atas saya turun berat, terus uh, saya lari ke dekat rumah saya pas saya lihat. Udah kebakar Jam berapa itu? Jam setengah empat sore. Ya, sore Dengan adanya bantuan ini gimana Pak? Dari papa nih terima kasih Buat buat yang udah peduli Dengan Dengan kami lah, yang Yang korban Itu korban kebakaran Saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih Semoga Yang